anak, -anak baik. Selamat berjumpa bersama Bunda Eva. Bunda akan membingkiskan sebuah cerita untuk kalian, yaitu kisah keluarga Pak Darman. Kali ini dalam episode Mbah Temu Sang Dukun Bayi. Ini dia kisah selengkapnya. Di sebuah perkampungan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 Pak Darman sibuk menyiapkan sarapan, membangunkan angga dan Anggi, mengantar ke sekolah, serta mencuci pakaian. Nah anak-anakku sayang, sore itu Bu Darman baru saja pulang dari pertemuan ibu-ibu di kampungnya. Dan ketika sudah sampai halaman rumahnya, lewatlah mbah temu, lalu mereka bertegur sapa. Saking tidak pun mba tanya Budarman yang dalam bahasa Indonesia artinya "dari mana, Mbah?" Gitu ya. Terus, Mbah Temu menjawab, "Sekomai, arti Dadah, Putune, wis Rang, Sepuluh, dino iki Jawab Mbah Temu, "Kalian tahu artinya?" Iya, dalam bahasa Indonesia artinya... Mbah Temu baru saja pulang dari rumahnya Bugiarti Untuk memijat cucunya yang baru saja lahir dan berusia 10 hari Nah, dadah itu bahasa Jawa Yang artinya memijat bayi secara tradisional Amonggo pinarak mbah Suwon, wisurup kilo, wismeh maghrib, orap Pengen dong Sok wae tak mampir Pasar tuku jajan Do sehat toh Asing penting Podo selamat waras Jawab mbah temu Menolak ajakan budarman Untuk bertandang ke rumahnya Karena hari sudah hampir petang Dan hampir maghrib Sehingga bukan waktu Yang tepat untuk bertamu Anak-anakku, Mbah Temu adalah seorang nenek berusia 70 tahun lebih dan dikenal oleh masyarakat di kampung itu sebagai dukun bayi. Ya, Walaupun sudah tua, tapi Mbah Temu badannya masih tegap, giginya masih bagus, dan bicaranya masih jelas. Hanya pendengarannya saja yang sudah berkurang. Sehingga kalau berbicara dengan Mbah Temu, harus agak keras seperti Bu Darman tadi ya, agak berteriak kalau mengajak bicara Mbah Temu. Nah sehari-hari Mbah Temu memakai kebaya dan kain batik khas orang Jawa. Masyarakat di kampung menaruh hormat kepada Mbah Temu karena ia suka menolong dan sudah banyak keluarga yang terbantu karena keahliannya. Namun anak-anak di kampung merasa takut jika mendengar kata Mbah Temu Atau melihat Mbah Temu yang sedang melintas di jalan kampung Sambil membawa atau menenteng tas dan payung Seperti sore itu ada anak-anak kecil usia TK yang sedang bermain Dan tiba-tiba melihat Mbah Temu dari kejauhan lalu mereka berhamburan berteriak Ih, itu ada Mbak Mu, Lali Takut, takut, Lali Awas, nanti dicekokin loh Awas, kabur, kabur Di lain hari, Anggi pernah mendengar celoteh teman-temannya tentang bah Temu Hati-hati loh, kalau ketemu bah Temu Jangan sampai membuat dia tuh marah. Dia kan dukun. Uh, nanti dibacain mantra-mantra kita bisa celaka loh. Iya, dia bisa melihat makhluk halus. Eh, Bayi yang suka rewel katanya karena diganggu makhluk halus. Namanya apa itu ya? Aku pernah denger namanya, namanya kena sawan gitu. Kalau dipijat sama Mbah Temu Nanti bisa sembuh dan gak rewel lagi Oh iya, waktu kecil tuh ya Kalau aku gak mau makan uh, Ibuku tuh suka bilang Ayo makan Kalau gak mau nanti dicekokin gitu loh Dicekokin sama Mbah Temu Akhirnya aku mau makan karena takut Dalam hati Anggi bertanya-tanya Benarkah Mbah Temu itu serem? Kalau menurut Anggi sih Mbah Temu baik, ramah dan suka menolong. Iyap beberapa kali pernah diajak orang tuanya ke rumah Mbah Temu sewaktu mau lebaran untuk memberikan bingkisan. Nah Anggi ingin bertanya pada ibunya. Tetapi kalau sudah sampai di rumah biasanya ia sering lupa. Hingga pada suatu malam anak-anakku terdengar sayup-sayup suara bayi menangis. Lama-lama suara itu terdengar jelas. Anggi pun terbangun karena mendengar suara tangisan bayi yang keras dan agak lama. Itu adalah suara tangisan adik bayi tetangganya, dek yoga, putra Pak Yoni dan Bugaluh. Sudah dua hari ini Anggi mendengar tangisan di yoga yang lebih sering dan keras daripada hari biasa Terutama di waktu petang dan tengah malam Terdengar di luar rumah suara Pak Yoni dan Bu menenangkan putranya Juga terdengar suara Budarman ikut menenangkan di yoga yang masih menangis tapi karena masih mengantuk, maka Anggi pun kembali tidur. Pagi-pagi sekali, Anggi sudah bangun dan menanyakan kepada ibunya apa yang terjadi dengan Dik Yoga. Bu, semalam Dik Yoga rewel lagi ya, nangisnya kenceng. Anggi sampai terbangun loh Terus aku juga dengar ibu keluar rumah nyamperin mereka ya Dek yoga kenapa bu sakit Mungkin lagi nggak enak badan Kadang ya gitu bayi tuh surup atau malam-malam tuh rewel Lah karena belum bisa ngomong tuh Jadi ya ngasih taunya dengan cara menangis Ya bisa saja, tahu? Mungkin kecapean sumeng poyo. Tapi semalam sih badannya nggak anget tuh, Pak. Oh, aku tahu. Atau di yoga tuh kena sawan bu? Diganggu makhluk halus? Ah, ha, coba panggil Mbah temu. Siapa tahu bisa ngobatin Selah Anggi. Eh? Kok tahu istilah kena sawan dari siapa? Eh? Temunku yang cerita, Bu. Oh iya, nah, tadi malam Mbak Galuh ya bilang mau minta tolong Bapak, mijet yoga terus Ibu jawab. Kalau Bapak gak biasa mijet bayi, bukan ahlinya ya toh, Pak. Ibu sarankan periksa ke dokter saja, atau kalau mau pijet ya sama ahlinya. Yang biasa dadah bayi itu Mbah Temu, yang dukun bayi. Lalu Mbak Galuh minta tolong Ibu menghubungi Mbah Temu untuk mijedek Yoga. Wis. Semoga nanti ketemu sama Mbah Temu di pasar. Biasanya belanja pon pon sama beli jajanan Ibu. Dah ya, Pak Anggi. Ibu berangkat, Mas. Mau dibangunin gak? Kata Budarman yang mau berangkat berjualan di pasar siang hari sepulang dari pasar. Budarman ke rumah Bugalu untuk memberitahukan bahwa bah temu baru bisa memijadi yoga besok pagi karena sore itu sudah ada bayi yang harus dikunjungi sehingga di yoga antrian berikutnya Bugaluh mengiakan dan mengucapkan terima kasih kepada Budarman atas bantuannya. Keesokan paginya Mbah temu menempati janji mengunjungi rumah Bugaluh dan memijat di yoga secara tradisional. Terlebih dahulu Mbah temu mencuci tangannya dengan sabun. Lalu menyiapkan minyak ramuan untuk memijat dan menggendong dek Yoga. Dengan ramah, mbah temu menyapa dek Yoga, mengajaknya bicara dan tidak lupa berdoa. Meriki meriki, cak bagus, sinten nasmani, ala ala, <tuh> cak kok rewel gih, kangen no po hmm, kekesalan, nggih meriki meriki dipijat, nggih ben ilang keselih pinter mimi asini ilang sebel puyeng, nggih kari Seger warase nggih oh pinter kok. Mbah Temu juga mengajari Bu Galuh cara menggendong dan memberikan ASI yang nyaman untuk bayi. Juga menu yang sehat dan yang bagus untuk seorang ibu yang sedang memberikan ASI untuk bayinya. Saya juga belajar, Mbak, dan diajari sama Bu Dokter dan Bu Bidan di Puskesmas. Saling berbagi pengalaman dan bekerja sama <laughs> Dek Yoga pun merasa nyaman dipijat dan tertidur pulas Dan setelah itu tidak lagi terdengar rewel di petang dan tengah malam Begitu juga hari-hari selanjutnya Sementara itu anak-anakku sayang Di rumahnya Anggi lalu Mendapat cerita banyak tentang bah Temu dari ayah dan ibunya Yang dulu juga memijat Anggi waktu bayi Anggi sekarang menjadi tahu siapakah bah Temu dan apa pekerjaannya Ternyata tidak seseram yang dibayangkan dan dikatakan oleh teman-temannya Nah bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tahu dukun bayi dan apa pekerjaannya? Oh ada yang sudah tahu tapi ada juga yang belum Tidak apa-apa ya. Jadi dukun bayi itu seorang perempuan yang mempunyai keahlian merawat kesehatan ibu dan bayinya Seperti apa misalnya pekerjaannya? Memandikan bayi Memijat bayi dan ibunya yang baru melahirkan secara tradisional Terus ahli juga membuat jamu atau ramuan tradisional dan lain-lain Kenapa? Supaya bayi dan ibunya senantiasa sehat Ya Nah Biasanya dukun bayi itu tinggal di sebuah perkampungan atau pedesaan Seperti Mbah Temu Orang-orang yang tinggal di perkampungan atau pedesaan Biasanya memanggil Mbah Temu untuk memijat bayi dan ibunya Namanya didadah ya Kenapa kok perlu dipijat? Dengan dipijat pelan-pelan Sambil dibacakan doa dan diberi olesan ramuan tradisional Adik bayi dan ibu akan merasa nyaman Capek-capeknya hilang Tidurnya pun menjadi nyenyak nafsu makannya juga bagus Adik bayi jadi tidak mudah rewel Sehingga membantu tumbuh kembangnya menjadi lebih baik ada yang menjadikan pijat tradisional itu suatu kebiasaan atau suatu budaya dalam sebuah keluarga untuk menjaga kesehatan anak ya. Bahkan sampai turun-temurun menggunakan jasa mbah temu seperti di keluarga Pak Darman. Nah... Demikianlah anak-anakku sayang cerita Bunda Iva kali ini tentang kisah keluarga Pak Darman dalam episode Mbah Temu Sang Dukun Bayi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Bunda. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.